Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan paling dan kau pernah baik lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau disangki Rasulullah. Aisyah, sungguh manis susira kasih cintamu, bukan persis novel mulai benci jadi rindu, kau isi tercinta. Jaya hu mayro Ruh su sayang Ruh su cintamu Sungguh sweet Nabi mencintamu. Kau pula bermanja mengikat rambutnya Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi Dengan baginda kau pernah main lari-lari Selalu bersama hingga ujung Manis susira kasih cintamu bukan persis novel mulai benci jadi rindu kau isi tercinta ya Aisyah ya Humairoh Rasul sayang Rasul cintamu.